Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sahabat Leslar manapun kalian berada Selamat malam, selamat berjumpa Dan bergabung kembali Di channel kesayangan kalian di DivaTV yang akan mengabarkan Kabar baik, kabar terbaru Seputar Lesti, Jorah Dan Rizky Bilar Bagi kalian yang baru menemukan channel ini Jangan lupa para sahabat untuk selalu Mendukung ya dengan cara Klik like, comment dan subscribe serta klik tombol notifikasinya, tujuannya agar channel ini terus berkembang untuk selalu memberikan kabar terbaru, kabar menarik, dan terupdate seputar Leslar. Tentunya, baiklah para sahabat, untuk mengawali kabar terbaru di malam hari ini, siapa yang sudah menyaksikan vlog kolaborasi Leslar bersama Kak Ari Untung? Ini ngakak dan seru banget di persahabatnya yang belum mampir Silahkan mampir ya Cus langsung ke channel Youtube Entertainment, Karena vitamin kocak Ini disuguhkan Lewat Papa Bilar, Bunda Lesti Dan tentunya Ari Untung Ini sih luar biasa ya, Pembahasan mereka Tentunya bikin ngakak ketawa bahagia masya Allah. Semoga dukungan semakin banyak Terkhusus kepada Lesti dan Bilar dan channel YouTube Lasar Entertainment terus jaya berkembang dan sukses. Amin. ya robbal Alamin. Berikutnya persahabat kita lihat ke unggahan IGSnya Bunda Lesti dua jam yang lalu. Ini memposting sebuah unggahan dari Bang Adiska. Ini masalah sepak bola nih persahabat ya. Kita simak di kalimat yang diposting sebelumnya oleh Bang Adiska. Liverpool boleh menang malam tadi. Tapi ingat, Rizky bilar. CR7 cetak 3 gol Malam tadi begini tanggapan Lesti Kejora Aduh nama Lesti kembali Ini persahabat ya Firely mana-mana kali ini Bang Adis Guy Ini minta tanggapan Lesti Dan langsung saja Bunda Lesti kejuara Menanggapi Hahaha ha, ha. mari kita rayakan Nama AB ini di tag oleh Bunda Lesti Aduh perayaan ya Untuk Bunda Lesti karena Tentunya Liverpool ini memenangkan persahabat ya, aduh Masya Allah Dan kita doakan seni terbaik ya. mudah-mudahan lesir dan keluarga besar selalu sehat dan selalu bahagia Berikut juga persahabat ya, tanggapan lesir kembali diviralkan oleh Ayu Dewi Ini mengenai persahabat ya, tentunya serum atau... Sabun muka nih, saya sahabat ya. Gimana tanggapalasi kejora dan tanggapalasi kejora ini langsung aja pakai MS Glow Beauty. Aduh, masya Allah banget ya. Selalu promo nih. Doakan terbaik ya, mudah-mudahan lesti selalu menjadi brand ambal dari MS Glow. Kita doakan yang terbaik sebagai sukses dan jaya selalu. Amin. Dan berikutnya para sahabat, vitamin bahagia tadi sore juga kita dapatkan. Kali ini di rumah Leslar kedatangan tamu spesial yakni Ustaz Suki Albuguri. Persahabatnya berada di rumah Leslar. Sepertinya persahabat Ustaz Suki Albuguri ini lagi syuting di acara Leslar Entertainment ya. Semoga saja acaranya berjalan dengan lancar. Apapun yang dilakukan selalu diberikan kemudahan Amin Dan pastinya Semua dibikin salfok dengan Anak madrasah Tuh persahabat yang memakai kerudung Aduh ini sih cute banget ya Kita simak di kalimat Caption yang dituliskan sebelumnya oleh akun Putih skor Skorbilar. Ada abah di rumah Leslar hari ini Wah wow, washiro banget ya Alhamdulillah Selatu rahmi mereka tetap terjaga dengan baik Dan pastinya persahabat Banyak sekali tanggapan komentar dan respon yang diberikan Kita simak Dari akun Dewi407 mengatakan di kolom komentar Masya Allah Mungkin syuting untuk acara Leslar Entertainment itu tanggapan Yang pertama dan kita lihat juga Di tanggapan berikutnya Dari akun Instagram Dianggra ini mengatakan di kolom komentar Hei ada anak madrasa lagi ngapain itu di rumah Leslar Aduh Masya Allah banget ya Salfok dengan Bunda Lesi Kejora yang mungil tapi memang luar biasa banget ya idola kesengan kita ini selalu membawa keberkahan untuk banyak orang. Dan kita lihat juga bersama ke kabar berikutnya. Abah Sujal al Rigi bersama Papa Bilal ini lagi berburu takjil. Aduh, masya Allah banget ya. Ini sih seru banget, alhamdulillah. Di rumah Leslar semakin ramai, tamu-tamu berdatangan. Kita doakan Bunda-Bunda Leslar.